senilai 2000 dollar dolar per kepala per kepala betul bukan per keluarga lo ya jadi per kepala Hey guys um, so welcome back to my YouTube channel so uh, hari ini aku mau jalan-jalan di taman ini kayaknya minggu kedua dari uh, pas lockdownnya dibuka, tapi memang nggak semua taman itu dibuka di sini tuh. Jadi hari ini kita kunjungin uh, namanya Kolonel Samuel Smith Park. Nih Kolonel Samuel Smith Park. Ayo kita jalan-jalan yuk. Jadi ini di sini nih ada pohon kecilnya nih dekat danau. Nah, nanti kita jalan-jalan lagi ke yang daerah danau yang besar. Hai Bobi. <laughs> Oke, okay, jadi ini. Danau-nya Ontario, Lake Ontario. Ontario? Ya. Yeah. Jadi yeah. okay, di sini nih nggak ada yang namanya laut guys, ada danau. Tapi memang danau-nya di sini ini sih bantuan. memang gede banget. sampai Amerika. sampai Amerika tuh katanya. Um, lihat tuh, di sini danau yang nggak nggak saking gedenya tuh sampai nggak ada batasan ya nggak ada ujungnya maksudnya tuh kayak laut kan nah lokasinya taman ini deket banget nih guys sama tempat tinggal kita uh, kalau driving paling 5 menit kalau jalan kaki sih setengah jam ya Nah, ini uh, sisi lain dari danau nya itu, guys Tuh Memang hari ini gak terlalu anget banget sih Mungkin sekitar 10 derajat ya Tapi memang karena di sini memang cenderung dingin kan 17 hari ini 17 derajat 10 tadi banyak jadi banyak orang tuh lumayan hang out meskipun masih lockdown ya. Jadi tuh ada yang main tayangan Mana deh yang, yang kite surfing. Kaya. Jadi untuk apa? Pakai kayak kaya, parasut. Kaya oh kaya. hmm, itu ya yang ada iya, orangnya itu ya. Itu namanya kite surfing. Gitu. Oh, terus yang itu tuh mana orangnya? Orangnya lagi di pinggir kan. Oh iya kali ya. Guys, tuh tuh, itu orangnya apa tuh, Guys, pakai papan selancar sama parasut, jadi angin yang narik gitu. Tuh, seru banget, asik ya. Apalagi kalau lagi perangin-angin gini. Cuma diingin lo, guys. Ya ampun. <tuh> Nah, dari sini kita juga bisa lihat tuh kota Toronto, downtownnya Toronto. Oke okay guys, jadi ini kan memang kita sudah selama coronavirus virus ini lockdownnya dari tanggal 15 Maret ya hmm. Nah dari 15 Maret itu memang yang boleh buka cuma yang esensial bisnis aja Nah uh, jadi kayak misalnya rumah sakit, um, farmasi, terus uh, beberapa industri yang boleh buka yang dianggap esensial gitu loh Kalau dari uh, restorannya sendiri juga boleh sih uh, buka tapi nggak boleh dine in jadi nggak boleh Akali makan tempat. di tempat jadi cuma boleh take out sama delivery gitu loh nah terus nah kita baru buka sih lockdownnya de, jadi ada beberapa seats sorry lagi banyak nyamuk nih guys bukan mirip mirip nyamuk mirip Buk nyamuk. nyamuk, bukan, bukan nyamuk, nyamuk, nyamuk. Jum, gak tau nih apaan cuma gatel loh hmm. um, anyway um, kita baru buka nih sekitar dua minggu lalu, jadi stage yang pertama. Nah, stage yang pertama itu beberapa industri, bisnis itu boleh buka gitu loh, tapi nggak semuanya juga gitu loh. Masih banyak juga company-company yang masih kerja di rumah gitu loh, nah atau tutup gitu kan. Nah, jadi. Um, ya memang masih sepi juga sih jalanan dan beberapa taman yang buka gitu kan tapi nggak semua ya, jadi tertentu tertentu aja terus guys uh, karena di sini itu banyak perusahaan yang tutup juga kan jadi banyak orang-orang tuh yang nggak kerja ya uh, alias di rumahkan sementara jadi bukannya uh, se secara permanen tapi memang ada tulisannya secara temporary let off gitu. nah itu um, karena di sini kan juga biaya hidup mahal banget ya guys ya Jadi dari pemerintah tuh kasih Subsidi istilahnya Nah subsidinya itu Senilai 2000 dolar Per kepala Per kepala betul bukan per keluarga loh ya Jadi per kepala Nah tapi memang ada syarat-syaratnya Jadi nggak semua orang bisa dapat eligible gitu kan Nah jadi yang dapat itu Yang selama tahun 2019 tuh Bekerja dan bayar pajak gitu kan Nah later on um, karena banyak juga yang gak eligible, nggak bisa ngepay kan. Tapi juga karena susah juga kan mereka kalau misalnya nggak nggak bisa ngepay ya itu biaya hidup di sini kan tinggi sekali kan. Jadi akhirnya setelah sekitar dua minggu kemudian, government merubah kayak rulesnya itu, kayak permen kondisinya ya. Nah jadi yang sebelumnya itu cuman untuk orang-orang yang bayar pajak aja dalam dua minggu kemudian atau mungkin seminggu kemudian, Gouvernemen merubah eh rules-nya itu jadi untuk orang-orang yang 2019 itu punya pendapatan minimum 5000 dolar. Nah, itu per enggak tahun. Ya 5000 dolar per oh. tahun, betul. Nah, kecil banget itu mestinya kan. Mestinya sih itu kecil banget tuh guys 5000 tuh. Nah, jadi itu eh uh, itu enggak terkecuali untuk orang-orang yang PR atau citizen di sini aja sih guys. Jadi meskipun kamu cuma pegang working permit pun kamu bisa nge-apply karena kan, kamu selama bayar waktunya permit, kamu juga bayar yang namanya uh, pajak, uh, EI. EI, itu employment insurance. Jadi kamu bayar itu juga kan? Nah, um, bahkan untuk orang-orang yang self-employed, atau kerja sendiri, atau kerja sendiri, atau yang punya bisnis, tapi bisnisnya karena keadaan pandemi ini jadi gak jalan, jadi mereka bisa nge-apply semua gitu loh. Nah, juga untuk orang yang internasional student juga bisa dapat loh guys. Uh, jadi uh, selama mereka dulu tahun 2019-nya uh, income-nya minimum 5.000 dolar per tahun, mereka bisa ngplay. Which is good gitu loh. Memang sih uh, 2.000 tuh enggak banyak ya guys di sini itu uh, apalagi Uh, 2000 tuh belum dipotong pajak jadi sementara sih kita masih dapatnya tuh uh, 2000 tuh full full amount tapi pada akhir tahun kita harus bayar pajak hmm. nah sedangkan biasanya itu kita kalau misalnya gajian tuh biasanya sih dipotong pajak langsung nah kalau misalnya kalian lihat tuh di video saya yang sebelumnya uh, ada kan perhitungannya minimum wage di sini tuh 14 dolar per jam itu sebulan bisa dapat sekitar 2.200an kan, nah itu memang belum potong pajak. Nah jadi kalau misalnya kita compare nih sama yang 2.000 yang di, dikasih bantuan sama pemerintah saat ini, memang masih di bawahnya minimum wage, cuman ya lumayan lah guys. Tapi kalau misalnya cuman satu orang ya, let's say uh, orang itu biasanya kerja lumayan gajinya uh, 5.000 uh, sebulan misalnya atau bisa dapat sepuluh ribu sebulan, uh, terus istrinya gak kerja gitu kan, terus mendadak karena di layoff jadinya cuma dapat bantuan dua ribu sebulan, sedangkan biaya hidup di sini kan tinggi banget guys, apalagi kalau misalnya orang tuh punya mortgage segala macam, terus punya anak segala macam. anak ada tuh jangan sendiri kan? Oh iya, anak ada jangan sendiri sih, cuma nggak banyak oh. sih. Ya tapi per ke per anak ini gak salah dapat tiga ratus, cuma ratus gitu. Iya. Yeah. Uh -huh. Lumayan lah buat tambah tambah iya kalau sih. punya anak cuman kalau orang punya cicilan rumah segala ya hmm. lumayan berat sih ya hmm. terus ya guys um, ini aku sambil jalan nih kita nih soalnya tadi di tempat tadi itu banyak banget nyamuknya nggak tahan <laughs> um, jadi di sini nih karena karena pandemik ini kita tuh uh, minimum eh minimum. Di sini tuh maksimalnya boleh berkumpul maksimal 5 orang. Jadi nggak boleh lima orang gitu, lebih dari 5 orang gitu kan. Kalau misalnya lebih dari 5 orang kena denda. Denga, bisa 1000 ya, 1000 per orang kalau salah. Orang. Jadi lumayan 1000 juta guys, gila banyak banget. Terus di sini kalau karena kita harus social distancing kan, jadi jaraknya tuh harus 2 meter guys. Uh, dari satu orang ke orang lainnya feet. tuh atau six feet beda kan kalau sama di Indo kalau gak salah cuma satu setengah meter ya iya. nah cuma satu setengah meter di sini agak lebih jauh sedikit ya memang nggak semua orang sih yang taat tapi tapi kalau masih satu keluarga sih nggak masalah betul, dalam betul. satu household gitu kan mm -hmm. betul betul guys oke guys jadi videonya sampai sini dulu kalau kalian mau tanya-tanya komen aja di komen below Um, terus jangan lupa like and subscribe I'll see you the next video Bye, Bye.